Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini 15 Ramadhan 1442 Hijriah yaitu hujan yang lebat Saya baru selesai melaksanakan Ibadah Umrah Di hari ini Masya Allah, Allah Luar biasa Barakajam Mudah-mudahan Doa-doa yang saya menjadikan Di ijabah Allah SWT Amin ya Pada hari ini Allah SWT menurunkan hujan Rahmat Kemudian Di bulan yang barakah Kemudian, insyaAllah tahun ini, tahun yang barakah, insyaAllah kita boleh kenaikan ibadah haji, ibadah kaji. Amin, Ya Rabbi. Kita sempurnakan ibadah upah badan haji nanti, insyaAllah. Kita boleh tengok air-air sekarang ini, MasyaAllah, depan-depan kita ini, Allah Akbar. Oh, banjir, banjir. Nah, MasyaAllah inilah keadaan yang berlaku. Silakan sharekan dan bagikan, ya. InsyaAllah bersama Ustaz Huda, Ustaz Serenang Kuning terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hujan es ya, hujan es turun di bumi Mekan Mukarramah 15 Ramadhan bersama serendang kuning. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lila <Supur> ما شاء الله الله